Salam, kita berjumpa kembali. Dalam video kali ini, kita akan membagikan tips 4 cara mengobati patah hati usai putus cinta. Putus cinta bukanlah akhir dari segalanya. Kehidupan akan terus berlanjut apapun yang terjadi, termasuk ketika Anda mengalami patah hati. Memang berat, namun tidak ada salahnya terus mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Kecewa yang mendalam karena perpisahan tidak jarang membuat orang merasa terpuruk hingga kerap menyalahkan diri sendiri. Namun bagaimanapun juga patah hati adalah tahap yang akan dilalui ketika seseorang dihadapkan dengan jalinan asmara yang harus berakhir. Berikut ini akan kami bagikan tips cara untuk mengobati kekecewaan Anda dengan cara yang benar. Yang pertama, Menyibukkan diri dengan kegiatan positif Salah satu cara ampuh untuk menghalau patah hati usai putus cinta adalah memastikan diri Anda melakukan beragam kegiatan positif. Ada banyak aktivitas yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan hobi dan kesukaan Anda. Saat berada di tahap ini, perlahan Anda akan merasa lebih bahagia. Yang kedua Menemukan orang yang memahami Anda. Menemukan orang yang dapat memahami Anda juga menjadi salah satu cara untuk mengobati patah hati. Bagaimana ia dapat mengerti dan memahami perasaan Anda. Dukungan penuh dari orang-orang terdekat Anda tentu menjadi dorongan Anda kembali menumpulkan kebahagiaan yang sempat hilang. Yang ketiga, stop memikirkan mantan. Kebiasaan ini memang sangat sulit untuk dilakukan, namun tidak ada salahnya untuk mencoba agar hati Anda tetap terjaga. Semakin Anda penasaran dengan isi media sosialnya, semakin sulit untuk move on. Jika perlu, blokir semua akses komunikasi dengannya. Yang keempat, belajar menerima. Memang tidak mudah, tetapi belajar untuk menerima keadaan dan berdamai dengan masa lalu dapat menjadi kekuatan Anda untuk bangkit. Berhenti menyalahkan diri sendiri dan lanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya. Anda pantas mendapatkan sosok yang lebih baik. Lebih baik. Demikianlah empat cara mengobati patah hati Usai Putus Cinta. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Sampai jumpa.